Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Alvaris Masih. Di video kali ini, saya akan memberikan Anda tips yang sangat menarik. Tapi sebelum saya bahas lanjut tentang tipsnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke teman-teman, yang ingin saya bahas kali ini adalah... Cara untuk menghadirkan orang yang kita cinta di dalam mimpi kita. Sebagian orang beranggap bahwa mimpi itu adalah mengatidur. tidur. Sebenarnya mimpi adalah informasi yang ada di alam bawah sadar kita. Kemudian divisualisasikan saat kita tertidur. Mimpi juga sering dikatakan sebagai komunikasi yang terjadi antara pikiran tubuh dan Jiwa, bagaimana cara menghadirkan orang yang kita cinta di dalam mimpi kita saat malam menjelang kita tidur? Saat kita sudah bersiap tidur, sudah berbaring rileks, tinggal menunggu terlelap, pikirkan kembali tentang Dia, orang yang kita cinta. Ingat tentang Dia, tentang apa yang Dia lakukan yang pernah kita lihat. Atau ingat tentang interaksi antara kita dengan dia di saat itu. Lakukan hal itu sampai beberapa menit. Lalu, kosongkan pikiran kita menuju tidur. Ketika kita tidak mengosongkan pikiran kita dan terus-menerus memikirkan dia, nanti malah kita tidak tertidur semalaman karena hanya terus-menerus membayangkan dia. Jadi setelah kita memikirkan tentang dia, Kemudian kosongkan pikiran kita dan tidur. Kita memikirkan dia, usahakan berjelas gambaran tentang dia di dalam pikiran kita. Jangan memikirkan hal yang lain selain dia. Karena biasanya sesuatu yang kita pikirkan sebelum tidur cenderung masuk ke dalam mimpi kita. Maka pikirkan orang yang kita cinta sebelum kita tertidur lelap. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Harap Marismasi. Bye.